Hey brodi besti semuanya apa kabar semoga kalian sehat selalu yo dimanapun kalian berada yo oke okay yo kita bermain lagi yo masih di game favorit kita terbaik sepanjang masa di game apalagi kalau bukan game kakek Jesus ya dengan memodalkan 70.000 ribu kali ini om Niko pemain berkelas 88 mencoba untuk bertarung dengan kakek Jesus dengan RTP yang sangat tinggi 96% ya bosku langsung aja gasken kita auto depok uh, kan tuh jam pasir beta tadi tuh pecah mulu tuh uh, enak kan? langsung kali 10 kali 100 ayo turun dong petirnya hajar angkat ketek lu kaki dius. aduh si kaki jius kagak diangkat-angkat -angkat keteknya bau merenya, bau kali ya dia jadi malu dia yang ngangkat keteknya Uh, merahnya connect bosku, brother and bestie bro semuanya. Oke, okay, nggak lupa, gue ingatkan buat kalian yang belum pernah bermain, belum pernah main permainan ini. Jangan coba-coba ya, bosku, karena ini bukan permainan untuk dicoba-coba. Karena sekali kalian mencoba, kalian pasti akan ketagihan dengan uh, berbagai macam kemudahan. Dalam kita mencari cuan di permainan game ini, ya, kalau kalah kita penasaran, kalau menang kita pasti ketagihan. Ya, oke, langsung aja, ghost. Kan, bagi kalian yang sudah terlanjur ketagihan, langsung aja, gua berbagi pola-pola yang sangat gacor. Ya, pola yang termantap. Gue bermain di situs ini sangat-sangat gacor karena gue sudah buktikan sendiri ya bosku ya langsung aja ke kolom komentar gue taruh linknya atau langsung ke halaman gue ya ke tentang halaman ya ke tentang halaman gue di sana gua taruh link paling gacornya kita gaskan langsung auto al ini ya 40 rebaik kita beli kenapa gue berani banget ya karena di sini sangat gacor bosku RTP sudah terlalu tinggi ya bosku Jangan terlalu lama kita ngebacot Langsung aja kita gaskan by spin ya Semoga aja ini RTP nya valid ya Kalau nggak valid ya udahlah Amsyong berarti kita depo lagi Kita ulang lagi bikin kontennya Semoga aja ini dikasih yang mantap lah Masa situsnya mantap Hasilnya nggak mantap ya bosku ya Harus mantap juga ya bosku Dan disclaimer lagi ya Gue hanya membuat situs ini, eh, membuat situs kan tuh gue bermain di permainan ini gue record, gue rekam hanya untuk bertujuan untuk memberikan hiburan bagi kalian ya bosku ya mantap tuh konek kan tujuan pasirnya jadi jangan anggap permainan ini sebagai mata pencarian jangan jadikan mata pencarian bodoh konek dulu mah kotanya tapi gak dikasihkan kakek pelit banget sih kakek astaga lu kek jembut kuda baru dikasih itu kan kali duanya jemput kuda jembut kuda oke okay lah tak apa tak apa masih ada empat kali free spin lagi semoga abis ini tiba-tiba dikasih sepetir kali kali seratus atau kali bonus lima puluh jebret ya jender jender jender jender yang enggak jender Aduh Nggak balik modal bosku Nggak balik modal apalah Doublek modal tinggal dua ribu Terlalu optimis gue ya Terlalu yakin dengan RTP Tapi nggak apa-apa itu Ya buktinya nggak rugi lah ya kan Masih ada dua ribu Masih ada 29 puluh lah Sisanya Kita main lebih hati-hati lagi ya sekarang ya Kita cari gratisan dulu nih soalnya pecahnya sih sudah mendukung dengan RTP yang 96% itu ya, eh satu lagi satu lagi dong, satu lagi dong aturan tadi tuh mm, nah gitu, nice banget 80 ribu, pecah di luar trot di luar bosku trot di luar tuh trot di bestu semuanya gila, sumpah mantep banget kan, mantep banget kan mantep dong di kali, ini kali 10 lagi Yoi kali sepuluh lagi Dikonekin dong Pecahnya di luar ternyata bro di besti ya Gue pikir di dalam mm, Kali sepuluhnya banjir banget Udah empat kali ya Keluar kali sepuluhnya Cebret lagi ditambahin lagi 37.000 ribu Yoi udah 147 ya Nah dan gue bilang apa Momennya sudah dateng boski ya Besti semuanya Momennya sudah dateng momenya sudah sampai kita lihat pergerakannya lanjutannya apa ini ya semoga dikasih gratisannya di bet 1000 aja nggak apa-apa jangan ditekin dulu bednya ya kita coba gaskan di 30 quick ya tadi kan kita main di turbo sekarang kita di quick semoga aja mantep-mantep lagi pecah di luarnya yang banyak ya yang banyak dong ayo bagong ih Ah, gitu dia, itu dia. Itu dia yang ditunggu-tunggu akhirnya kita dapat juga ya. Akhirnya kita dapat juga, Brody di bestie. Ayo dong, ayo dong. uh Batu merahnya connect, Bos. Hmm, batu birunya connect, Bos. 200 per kali dulu gua, Bos. Aduh, kalau gratisan begini ya, jangan mengharapkan lah ya. Nah, yang pasti itu ya naik. Nah, temuin lagi petirnya, kayak... mainlah empat puluh ribu ya sedikit-sedikit bertahap naik ya perlahan aja sedikit-sedikit lama-lama jadi sakit lama-lama <guluh> jadi sakit bosku nice banget. biala itu biala berbentuk gelas Seratus ribu kita dapat ya gratisan cok matanya picok mantap sekali birunya connect kelas nih ayo aduh makota gokia connect makota kelas emang kelas, kelas kelas langsung sensasional ya jangan di skip dulu lah sensasionalnya dinikmatin dulu ya dinikmatin suara gemericik uang ya kan seperti uang yang ditaruh di dalam galon Gunjrang, gunjrang, gunjrang, gunjrang Bunyinya mantap banget ya Sensasional dong, bestie Seratus 100... 98000 ayo terakhir gas kan, Birunya connect juga Bejam pasir Nah Gitu dong Sensasional lagi Sudah pasti ya Sensasional terus dong Situs mantap ya kan ya? Mantap lah hasilnya mantap Mantap bro Gue kasih tau lagi bagi kalian yang mau tau linknya dimana gue taruh di kolom komentar linknya Linknya gue taruh di kolom komentar sekali lagi gue taruh di kolom komentar atau di tentang channel ya Eh tentang channel apa namanya, tentang halaman Ya channel halaman lah itu ya, halaman channel ya Tentang halaman ya Ada di sana di bio nya langsung aja go, go to bio ya langsung ke bio nya Kalian juga bisa gabung di grup WA kita ya di sana juga ada info-info mengenai bonus-bonus menarik, ya. Jadi, kalau kalian deposit minimal 25.000 aja, kalian udah dapet bonus, ya. Bagi member baru, boh, uh, anjing, pecah di luarnya, gasken kali 12. Yuk, tambahin lagi kuningnya juga, kuningnya connect, kuningnya connect. Nggak. Nggak connectnya, 30.000, pecah di luar mulu, ya. Dari tadi, ya, bos. Uh, mantap kali. Enak, yeah, kan? Hmm. Kali 12 lagi, kali 50 <laughs> hmm. mantap. Yo, ih, nah, mau kota connect bosku. Ma, nah, kotanya connect, body bestie. Hmm. Bread. nice kali 10 anjing banjir banget kali 10 nya banjir banget sumpah anjir anjir. hmm oke okay, thank you banget buat kalian yang selalu setia nonton pak. jangan lupa like, comment, share, follow bagi kalian yang baru pertama kali lihat video om ya langsung aja di follow ya jangan lupa di like komennya juga yang banyak komen apapun ya gabung juga di link di bio nya oke okay? thank you bye bye